Oke okay, Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial. Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, mungkin bakal jadi video singkat juga. Bagaimana cara mengganti background pada game Steam ya. Misalnya di sini saya punya contoh beberapa game gitu, bukan beberapa sih ini bisa dibilang banyak gitu. Dan uh, di sini contohnya saya pengen uh, game ini aja, SMT3 di sini kalian bisa melihat di sini untuk backgroundnya uh, bisa dibilang default ya defaultnya ini tapi di sini kita akan ganti dengan cara klik kanan di backgroundnya gitu ya di gambarnya dimanapun di sini di ya pokoknya di bagian yang masih uh, kehitung gambar ya kalian klik kanan terus kalian cukup klik aja untuk yang uh, set custom background gitu atau mungkin kalau kalian misalnya mau uh, ganti logonya juga bisa aja sih di sini saya pengen ganti pakai yang ini gitu kan di sini kita akan open dan ya hasilnya nanti akan berganti seperti ini dan ya memang untuk Gantinya gampang banget sedannya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for coaching Bye bye